As always ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So pada tanggal 10 April 2021 yang lalu Ada sebuah kejadian aneh yang terjadi di salah satu barbershop yang ada di Amerika Pas jam 3 sore ketika barbershop itu lagi rame pengunjung Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang bikin semua orang yang ada di situ pada bengong Perhatiin baik-baik Tiba-tiba, semua orang yang ada di situ ngedengar ada suara-suara dari pintu yang ada di ujung ruangan. Makanya, mereka semua ngelihat ke arah situ, dan gak lama kemudian pintu yang ada di ujung ruangan itu bisa ngebuka sendiri. Awalnya, mereka semua yang ada di situ tuh cuek aja, ya. Ah, paling cuman karena angin, kesenggol, atau apalah. Tapi gak lama kemudian pintu itu bisa ngebuka lagi, tapi kali ini pintu itu bisa nutup sendiri. Nah, kali ini semua orang yang ada di ruangan itu mulai ngerasa aneh, ya. Karena mereka semua sama sekali gak pernah ngalamin kejadian kayak gitu sebelumnya. Bahkan lu bisa lihat ya, ada beberapa orang di antara mereka yang lebih milih buat jalan menjauh dari pintu itu. Tapi gak lama kemudian ada seorang cowok yang berbaju hitam yang coba buat memberanikan diri mendekat ke arah pintu di ujung ruangan itu. Doi cobain buat ngebuka pintu itu pakai kakinya. Doi nendang pintu itu sebanyak tiga kali buat mastiin apa sih yang bikin pintu itu bisa gerak sendiri kayak tadi. Apakah ada masalah dengan engselnya atau ada faktor lain? Tapi, abis doi tendang yang ketiga kalinya, tiba-tiba pintu itu bisa nutup sendiri dengan kenceng banget. Bahkan sampai semua orang yang ada di ruangan itu pada kaget. Ngelihat ekspresi dari orang-orang yang ada di ruangan itu, gue yakin banget kalau video ini jelas bukan video settingan ya. Dan gue rasa juga bukan video prank. So, apakah kejadian yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena paranormal? guys? Gimana ini menurut lo? Amber. So video yang berikutnya ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV Yang ada di sebuah arena bermain trampolin di Amerika Serikat Di arena trampolin itu juga ada restorannya Dan kalau malam sebelum tutup Semua karyawannya itu wajib buat beberes restoran itu Bersih-bersih termasuk juga ngepel Tanggal 2 November 2022 yang lalu, ada dua orang karyawan yang bekerja di tempat bermain trampolin itu yang ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Persis pas mereka lagi beberes restoran itu, mau tutup jam setengah 12 malam. Perhatiin baik-baik. Lo bisa lihat ya di situ ada dua orang karyawan yang lagi ngepel lantai Dan tiba-tiba ember berwarna kuning itu bisa gerak sendiri tanpa ada yang menyentuh Awalnya cewek yang ada di depan front office itu sadar duluan dan Doi langsung kabur Dan di momen ini temen yang satunya itu baru sadar Dan secara refleks Doi juga langsung ikutan lari Bahkan gue yakin kayaknya si cewek yang kedua ini Doi nggak tahu temennya itu awalnya lari karena kenapa karena kayaknya doi itu lari karena refleks aja ya. Nge liat temennya yang lari dan doi juga ikutan buru buru lari sampai kepeleset dan jatuh ke lantai. Dan saking paniknya doi sampai nggak bisa berdiri dan akhirnya doi keluar dari situ sambil merangkak. Ekspresinya tuh kelihatan real banget. Sama sekali nggak kelihatan kayak dibuat buat. Gua rasa sih kalau misalkan jatuh beneran kayak gitu pastinya main sakit ya. Tapi menurut gua lumayan banyak faktornya yang bisa gerakin ember yang tadi. Ya mungkin aja ember yang tadi itu gerak sendiri karena lantainya yang licin Mungkin ada air yang rembes di lantai dan bikin rodanya itu jadi tergelincir Tapi... paranormal atau bukan gimana ini menurut lo? So, suatu sorry, ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk membersihkan sebuah ruangan yang mau dipakai untuk meeting Doi ambil alat-alatnya di gudang dan siap buat bersihin ruangan itu. Tapi pas nyampe di sana, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget yang bikin Doi kebingungan. Good damn well. There's the switch, no hand on switch. What the is going on? There's the other switch, no hand on switch. Lampu gantung yang ada di atas meja meeting itu bisa berkedip secara terus menerus. Padahal, doi juga ngasih lihat di video itu kalau saklarnya sama sekali nggak ada yang mencet. Aneh banget ya? Apakah kalau misal ada gangguan listrik, itu bisa nyebabin lampu kedip-kedip kayak di video yang tadi? Gue sendiri sih sama sekali nggak pernah ngalamin kayak begini ya. Kalau penyebabnya karena gangguan listrik, biasanya kan lampu itu langsung padam. Nggak kedip-kedip kayak gitu ya kan? So kira-kira apa nih yang bisa nyebabin lampu di ruangan itu bisa kedip kayak di video yang tadi? Apakah ada masalah sama kelistrikannya? Apakah jangan-jangan saklar lampu itu justru bukan saklar yang dikasih lihat sama orang ini? Maksudnya ada di tempat lain gitu dan ada yang mainin saklarnya? Atau jangan-jangan yang tadi itu emang fenomena poltergeist? Gimana nih menurut lo? Kursi So ada sepasang suami istri dari Perancis, yang mana istrinya tuh sering cerita ke suaminya. Kalau pas ditinggal kerja dan sendirian di rumah, istrinya tuh sering ngerasa ada benda-benda di rumahnya kayak sering gerak sendiri. Dan Doi juga sering ngedengar suara-suara yang sumbernya nggak jelas. Suaminya skeptis dan gak percaya ya, sampai suatu malam pas si suami ini sendirian di rumah karena istrinya lagi keluar, untuk pertama kalinya Doi ngalamin sendiri apa yang diceritain sama istrinya. Perhatiin baik-baik. 6h du matin, ma femme qui va pas tarder à rentrer. Awalnya Doi ngedengar ada suara-suara dari ruang tengah Dan karena suaranya berasa dekat Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan pas nyampe di situ, secara misterius Kursi meja makannya bisa geser sendiri Dan kejadian itu terekam jelas di videonya Gak cuma itu stick hording yang ada di jendela rumahnya juga bisa gerak-gerak sendiri Kayak ada yang nari. Setelah ngalamin kejadian ini akhirnya si suami percaya sama cerita istrinya Dan mereka cukup sering ngalamin kejadian itu Mereka juga gak tahu penyebabnya dan mereka juga nggak tahu sejarah tentang rumah itu. Akhirnya, setelah mereka cukup sering mengalami kejadian aneh di rumahnya, mereka putusin buat cari kontrakan baru dan cabut dari situ. So ada sebuah video yang beberapa di antara kalian kirimin ke DM Instagram gue, minta gue buat ngebahas video ini di next episode. Tapi karena nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, gue sama sekali nggak tahu siapa original uploader dari video ini dan di mana video ini direkam. So ada seorang bapak-bapak yang lagi tidur di atas kasur dan nggak lama kemudian Doi ngalamin sebuah kejadian yang creepy banget. Perhatiin baik-baik. Awalnya cowok itu udah tidur pules ya. Tiba-tiba Doi itu kebangun dengan kaget karena Doi ngerasa kayak ada yang narik kakinya. Dan kalau lama kemudian pas Doi tengkurap, kakinya bisa keangkat ke atas tinggi banget. Di tengah kepanikannya itu, Doi coba buat pegangan ke kasur atau spray yang ada di situ. Dan gak lama kemudian kakinya jatuh. Videonya creepy banget sih. Tapi karena minimnya informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, gua sendiri nggak bisa pastiin ya tentang keaslian video ini. Cuman ada satu hal nih yang aneh menurut gue, yaitu framing kamera CCTV-nya. Mana ada sih orang naruh kamera CCTV menghadap ke arah ranjang kayak gitu? Nggak mungkin banget ya. Normalnya tuh pasti ngeliatin ruangannya secara keseluruhan, atau biasanya ke arah pintu masuk ruangan itu. Tapi bisa jadi yang tadi itu video yang di-crop. Jadi mungkin sebenarnya angle-nya itu luas, tapi supaya orang lebih fokus sama keanehan yang dialamin sama bapak ini, jadi sama uploadernya videonya itu di-crop hanya keranjang.